Jadi tahap ini, yang penting kamu sadar bahwa kamu ngerasa punya salah sama diri sendiri. Buat munculin alasan, meminta, dan memberi maaf ke diri sendiri. Bayang?